ini punya suami aku, ini punya aku belinya di Ratu Grosir Import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 Baiklah, berasal dari dimanapun kalian berada, untuk menemani santai malam kalian saat ini. Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Keunggahan pertama kita lihat di sini ada bunga spesial banget dari Om Izhar yang mengunggah sebuah postingan kalimat. Hal sahabat, dunia ini hanya memiliki tiga hari, yang pertama hari kemarin, yaitu hari yang telah pergi dengan segala sesuatu yang menyertainya. Yang kedua adalah hari esok, yaitu hari yang belum tentu kita dapati Dan yang ketiga adalah hari ini, yaitu hari yang sedang kita jalani Adakah hari ini bisa kita lewati dengan segala amal baik? Tetap jadi orang baik, walaupun orang tidak memperlakukanmu dengan baik Ini kalimat yang sangat luar biasa, mempunyai makna dan arti yang sangat luas persahabat ya Tetap menjadi orang baik walaupun orang tidak memperlakukanmu dengan baik Ini adalah kalimat yang sangat mempunyai arti yang sangat luar biasa Penuh makna dan suatu pembelajaran untuk kita semua Tetap menjadi orang baik para sahabat ya Juga kembali oleh akun Just Lesslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Tetap menjadi orang baik bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri Biarkan orang-orang itu langsung dibalas oleh sang pencipta Kita jangan mengotori tangan kita sendiri Support Lesti Kejurah Rizky Bilar Ini luar biasa para sahabat ya Tentu mudah-mudahan untuk rumah tangga Dedek Lesti dan kakak Bilar selalu dilindungi Dan selalu mendapatkan kebahagiaan dan untuk kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial banget ya yang baru diunggah di channel youtube nya Kakak Bilar Dedek Lesti lagi ngidam makan daging persahabatnya pertanda apa ya Masya Allah banget nih Kita lihat juga di postingan ini tatapan tajam dari Kakak Bilar terhadap seorang Lesti Kejari ini membuat kita semakin bangga Menunjukkan ketulusan, cinta, dan kasih sayang seorang Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Mudah-mudahan Dedek Lesti dan Kakak Bilar ini selalu mendapatkan kebahagiaan. Amin. Dan Kakak Bilar bilang, "Marsabat ya, kepada Lesti Kejora bahwa kalau biasa makan daging itu anaknya bakal cowok," kata Kakak Bilar. "Ya, aduh, mudah-mudahan saja ya, Lestal <laughs> Junior, tentunya cowok dan kita." Makin gak sabar menantikan keponakan online dan mudah-mudahan Dede dan debainya diberikan kesehatan. Dan untuk berikutnya, ada sebuah unggahan terbaru dari kakak Rizky Bilar di akun Instagram pribadinya. Mengunggah sebuah postingan foto Dede Alessi Kejora nih persahabat ya. Dan kita salfok sama kalimat caption panjang yang dituliskan. Cap sepanjang itu adalah bentuk perlindungan terhadap seorang istri tercintanya, persahabat ya kita lihat Alhamdulillah punya istri cantik, akhlak maupun parasnya, tidak suka menyindir orang lain, tidak suka mengurusi hidup orang lain Serta tidak pernah pula membalas orang yang sudah menyindirnya atau mengusiknya walau hanya sebatas senyata Allah memang selalu memberikan keberkahan kepada orang yang terpilih dan insya Allah anak ini selalu menjadi orang yang selalu diberikan rahmat dan keberkahan olehnya. Luar biasa, ini ada sebuah kalimat caption yang tentunya membuat kita semakin terharu bahagia bersahabat ya. Adalah suatu kebahagiaan-kebahagiaan untuk kita semua ini bentuk perlindungan kakak Bila terhadap dedek Lesti kejora banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan dari sahabat Salah satunya Teh Fitri Karlina. Ini berkomentar Masya Allah, tabarakallah, sungguh cantik, paras, dan hati bidadari surganya Bang Rizky Bilar Bahagia selalu Bang Rizky Bilar dan Dedek Elasti Kejora Wow, Masya Allah banget yang support dari Teh Fitri Karlina. Ini selalu membuat kita semakin bahagia dan berikutnya juga persahabat kita lihat di sini ada komentar lain diberikan dari akun Instagram L2W.id ini mengatakan Masya Allah si cantik paras dan hatinya Sehat-sehat Bunda Dede Papa Bilar dan Baby L katanya itu Masya Allah banget ya luar biasa Semakin bahagia dan bangga bahwa Dedek Lesti dan kakak Bilar banyak sekali yang mensupport dan mendoakan yang terbaik dan berikutnya juga kita lihat di unggahan IG-nya Dede Lesti Pak sahabat ya yang baru saja tentunya mendapatkan hadiah dari Kak Siren Sungkar ya Dari Siren Sungkar untuk Lesti Kejorawa bahagia banget nih Dede Lesti mendapatkan hadiah dari Kak Siren Sungkar Mudah-mudahan berkata marahkah semuanya Tetap support dan dukung buat idola kita untuk berikutnya juga, persahabat kita lihat diunggah di IG-nya Kak Nova ya. Ini info nih buat kita semua untuk Lesle Lovers Tangerang atau Jabodetabek, persahabat ya. Di sini akan mengadakan Meet Up Lesla Lovers Tangerang tanggal 25 September 2021 jam 9 pagi sampai dengan selesai ya. Ini tepatnya besok. Lokasinya di BB uh, BBKresmas. Eko Cipondoh tuh, ini tempat pertemuan dari Les Lover Stangerang Kita dukung, tetap kompak dan solid persahabatnya menjadi fans sejati Leslar Untuk berikutnya juga kita lihat persahabat Di sini ada sebuah momen spesial nih ketika kakak Biller syuting ya Penampilan tentunya membuatnya semakin salut dan bangga Semakin kece dan keren ya suami dari Lesti kejora. Mudah-mudahan selalu amanah dan selalu menjadi imam yang baik untuk dedek Lesti Kejora. Dan ke kabar berikutnya juga, Persahabat di sini baru saja diunggah di channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Yang mana ini juga membuat kita salut kepada Papi Putra Siregar dan Kak Septi ya, yang merahasiakan tentunya pernikahan dan kehamilan Lesti Kejora ini luar biasa. Dan kita tentunya terharu juga persahabat Ketika Papi Putra menyampaikan bahwa mereka pernah dibully Persahabat ya saat tentunya memberitakan kabar tentang Lesti dan Bilar Tapi salut, mereka adalah salah satu orang yang selalu mensupport Mendoakan buat Dede dan kakak Bilar Mudah-mudahan selalu berkata barokah untuk semuanya Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya